Sebuah warung makanan di Pasar Induk Terminal Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP di Jalan Air Hitam Pekanbaru disantroni sekawanan perampok bersenjata api. Aksi perampokan terjadi saat pedagang baru membuka warung. Tiba-tiba sekawanan perampok dengan menggunakan penutup wajah memaksa korban untuk menyerahkan tas yang berisi uang. Petugas kepolisian Polresta Pekanbaru yang melakukan olah tempat kejadian menemukan satu selongsong peluru senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Dalam peristiwa ini, korban inisial FS yang mencoba untuk melawan mengalami luka tembak dan kini tengah dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Siapa? Pelaku yang diperkirakan berjumlah tiga orang berhasil kabur dengan menggondol uang milik korban berkisar 30 juta rupiah. Kapolresta Pekanbaru, Kompes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, guna mengungkap aksi perampokan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi. Pelaku masih saya pelaku para saksi berjumlah tiga orang mendatangi kios dari Bapak LS ini. Nah, kemudian merampas tas uh, korbat ya, tas nama Bapak LS yang diduga tas tersebut berisikan uang sejumlah sekitar antara 30-40 juta. Ini kami sedang mengolah TKP dan saat ini kita masih dalam penyelidikan terhadap para pelaku tersebut. Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api ini tergolong nekat karena berlangsung di tengah pasar yang ramai pengunjung. Ahmad Disun melaporkan dari Pekan Baru, Riau.